peredaran darah manusia adalah darah darah terletak di seluruh bagian tubuh dari ujung kepala hingga kaki namun organ peredaran darah manusia itu tidak hanya darah masih ada organ lain yang berperan dalam proses peredaran darah yaitu antara lain organ peredaran darah pada manusia organ peredaran darah adalah alat atau organ yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh manusia salah satu alat peredaran darah tubuh manusia adalah darah darah terletak di seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki namun organ peredaran darah manusia itu tidak hanya darah masih ada organ-organ lain yang berperan dalam proses peredaran darah yaitu antara lain yang pertama adalah jantung organ ini salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Alat peredaran darah ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Agar aman, jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Untuk beratnya, biasanya jantung memiliki berat sekitar kurang lebih 300 gram. Jantung terbagi menjadi empat bagian, antara lain serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang perlu diketahui bahwa di antara bilik kiri, di antara bilik dan serambi terdapat pintu penghubung yang dikenal dengan nama katup jantung. Katup jantung akan terbuka dan tertutup secara berirama sesuai dengan kecepatan denyut jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Berdasarkan aliran-aliran arah, arah alirannya, pembuluh darah terbagi menjadi dua yang pertama pembuluh nadi pembuluh nadi dikenal juga dengan sebutan pembuluh arteri pembuluh darah ini memiliki peran mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan yang kedua adalah pembuluh vena Pembuluh pena juga dikenal dengan sebutan pembuluh balik. Pembuluh darah ini berkeperan mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sistem peredaran darah pada manusia Manusia memiliki banyak sistem di dalam tubuhnya. Mulai dari sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, dan sistem peredaran darah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa sistem peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. Demikian apa yang dapat Pak Lopo sampaikan di bagian pertama dari sistem peredaran darah nanti akan kita lanjutkan dengan sistem perendaman pada hewan. Semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam pembelajaran.